Cik, cik, cik, cik, cik, balik lagi bersama otong spin pastinya hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini ya seluruh khususnya pola slot gacor Olympus pastinya ya seluruh kita akan coba mereview game eh, game get of Olympus atau Akesius dengan modal 150.000 saja biasa kita main di band 2400 double C aktif kita coba spin Turbo eh quick dulu eh turbo dulu aja lah ya 30 kali ya slode ya. nah, yang pertanyaan kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs itu slot terkacau tersolid anteru ya ke dunia akhir. di sini WD berapapun pasti di bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan berat gamenya itu sendiri bosku jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang bosku main saja langsung di rtp8000 bosku karena cuma di rtp8000 kalian bisa cek RTP real life loh 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri jadi ya kalian tau lah game itu fungsinya buat apa biar kalian tau gamenya itu lagi gacor atau enggak itu caranya cuma di cek RTP gamenya jadi buat kalian semua langsung gaskan saja ke rtp8000 untuk link situsnya saya sematkan di pinggomen ya bosku jadi buat kalian semua langsung gaskan gaskan saja ke rtp8000 ya bosku jangan ragu jangan bimbang hanya cuma di rtp8000 karena di rtp8000 satu yang situs yang menyediakan layanan sekat rtp gratis rileks 24 jam yuk sekitar tangga nih sekitar tangga nih sekitar tangga go back to the gamenya seloknya terlalu terus masih paham mau mm, hijaunya oh, petain dong hijau peta mantap Oh biru-biru-biru biru-biru mantap yuk atas bunyikas petir enggak mau anjir Aduh kali empat sia-sia Aduh duduk-duduk yuk cincin jadian sekalian enggak hmm, Aduh gendang kurang saham berhubung <tuk> yuk biru-hubung oh, pecah jelasnya pecah dong tanda yang juga. juga hmm, atas gendang seperti petir 4 kali 3 nggak apa-apa lah ya tuh tipis-tipis kita kumpulin gambelnya dulu yuk tinggal menunggu momen pecahan-pecahan yang mantep itu loh yuk biru jadi fix biru jadi nah, ungu turun nih ungu atau hijau jadi uh, ungu atas cincin Atas cincin, nah, ya mantap. Atas cincin, kasih petir dong. Lumayan ya, Surya. Sambil 48, uh, lumayan ya. 11.000, oh, kali 11 lumayan, main-main lah. Mega, mega, mega, mega, mega, pertama ya, Bosku. Yuk, nikmati dulu sebentar. Yuk, langsung back lagi. Yuk, lima kali lagi, enam lima kali lagi. Merah jadi kuning sih, kuning sih enak nih. Hmm. Huh biru jadi oh ampas ya nah, mantap mantap lah ya seluruh udah 14 juga udah kasih paham dong kasih yang gurih guri kasih yang mantap-mantap pokoknya aduh cincin kurang satu nanggung kali merah aduh ternyata kurang juga aduh atas kuning biasanya petir itu kuning jadi dulu merah turun yuk atau biru aduh nggak mau anjir kuning atau tidak lumayan seluruh 200.000 ya teman-teman 200 ya. yang lumayan yuk kasih dong kasih yang manis-manis kasihan guri-guri kena ubus di sini pastinya gacor ya seluruh itunya sebelum bermain kalian cek RTP game dulu biar kalian tahu RTP gamenya tuh lagi gacor atau enggak slow dan cuma di RTP 8.000 pastinya kalian bisa cek RTP game gratis rilep 24 jam Per menit per detik naik kurun sesuai uh. dengan red itu sendiri ya bosku jadi langsung gaskan saja ke RTP 8000 untuk link situsnya saya selatan di pin ya bosku langsung gaskan saja cocok cocol -co -co manja di RTP 8000 pastinya ya, bosku. kali 12 anjir nggak konek nanggung semua lo kuning, hijau fix jadi itu jadi gendang boleh ikut atau gelasnya dulu ah ternyata tidak bosku. aduh gendang nanggung semua anjir udah tiga. sepertinya manual dulu 10 kali pengen sih sebenarnya gatel pen mana ikut sebenarnya gatel pen naik bete sih. rasi tunggu-tunggu momen memanis lagi yang nah, birunya dulu Aduh, ternyata enggak. Kalau biru jadi kan ungu, biasanya jadi. Ayo, sekali ya siang manis-manis, kasih sekitar-sekitar isi -sekitar daging. ayo, us, kasih yang gurih-gurih -guri, gitu loh. Aduh, belum ada lagi kah? Pecahan-pecahan mantap. Aduh, belum juga. Jadi, buat kalian semua ini naik bet ya kita coba quick 30 kali buat kalian semua sebelum bermain selalu saya ingatkan selalu uh atas gendang nih harusnya skater atas gendang uh, 5 sekitar yuk seluruh jadi duit nih harusnya jadi duit nih. kalau lima skater modelnya turunnya kayak gitu jadi duit nih. bungu jadi mantap atas cincin kasih petir dong lumayan lah ya seluruh gendangnya jadiin boleh nih Aduh nanggung semua gendang kurang satu cincin kurang satu juga seluruh tapi nggak masalah ya seluruh ya. untung aja kita udah naik ke 4800 yuk yuk yuk yuk yuk jadiin duit yuk terus jadiin duit dong us lagi aduh belum juga masih sisa 9 kali lagi yuk hijaunya jadiin dulu hijau Aduh atas hijau gelas ternyata seluruh bungunya pecahin dulu merah dulu dong merah merah merah merah kasih merah dulu mantap yuk Um, um, um, um. Mantap yo, atas kuning kasih petir dong? Aduh ternyata merah di sana bosku. Waduh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. pecahan udah bagus, tinggal petirnya yang tidak keluar anjir. Hmm, sambal tujuh lumayan lah ya. Sambal udah tujuh, masih sisa tujuh kali lagi. Yuk. Kali tiga konek kuning, kasih petir lagi. Bukan ternyata yo, atas gendang hmm. lumayan lah ya, seluruh ya tambal-tambal hijau kali-kali kali kali tiga ngapa masalah lah ya seluruh awali dengan Bismillah dulu yo yo yo yo yo yo hijaunya konekin dulu hijaunya konek mantap yuk atas kuning kasih petir itu lumayan yuk atas gelas kasih petir lagi oh tidak ternyata tidak kuningnya dong kurang satu lagi itu anjir nggak mau lumayan lah eh. 18.000 kali 14 200 an seluruh Aduh ini tak tanda-tanda lima skater ada isi ini terusku. udah naik 400an juga hmm. merah kuning-kuning dulu uh, ternyata hijaunya dong bucain mantap uh, merah harusnya sih tiga situ. mantap yuk atas gendang kasih petir aduh gendang biru-biru-biru-biru-biru mantap yuk atas belas kasih petir dong. Hmm lumayan lah ya suhu 34 kali 18 loop 600. -an. Oh gitu Joko Joko manja ini judulnya suhu. Hmm, kita nikmatin dulu mohon teman sempak-sempak punya ya guysku. gurih banget lur. enak kali kalau begini-begini-begini parmah tadi. 1,1 lumayan lah ya suhu. hijaunya dulu konek aduh atas gendang lalu ketika belum nganggur nih hmm, apa ya emak pokoknya kasur susah susah susah enggak hmm. ada pola-pola petir ini enggak ada pola-pola petir seluruh Hai hmm, ungu dulu dong ungu pecahin dulu ungu ungu enggak mau kamu udah 23 sisa dua kali lagi Aduh yuk atas gendang atas izin Aduh belum lagi belum lagi kelas hmm. yuk yuk yuk Aduh ternyata belum ada tanda-tanda berikutnya seluruh kita kelarin spin ini kita langsung auto-kabur saja ya seluruh jadi buat kalian semua yang senang bermain oleh dengan dengan modal-modal saya bisa dibantu like comment subscribe-nya cuma di spin kami belum dipolos logik hari ini terima kasih subjek